Selamat siang semuanya. Siang. Saya Fatkir kasrah 15 tahun. Dan saya lulusan sekolah Islam. Bisakah? Banyak banget cewek-cewek. Ngomong kasar. Ini sekolah Islam. Kalau mau ngomong kasar, pakai bahasa Arab. Dan saya lahir tanggal 7 Kata Bapak Ryo Kira puji rida suji nih Pik suruh gua puji Zang sui gua siang Angka sial Sial ya? Saya percaya Kalau ayah lahir tanggal 2 Kata Wan Abut, We get his name Angka sial, siangnya, ayo percaya. Bunda lahir tanggal 27 kata orang Batak. dari siapa uang Angka sial, Sialnya benda nggak percaya sama orang Batak. Ayah saya orang batak. Bunda gak percaya tuh sama dia Kata Bunda Tapi pun begitu Ayah saya tuh Jabatannya Marketing Of for the day After birth. Penjual kambing akikah. Saya Fatir Qasra Terima kasih Satu menit 55 detik satu menit 55 puluh lima detik nggak nyampe dua menit